smart pun ya yeah, tapi ya sepiah monggo ya. katakan ke rumah. Assalamualaikum bu. kamu punya betina orangku itu dia. Apa cara neng ini ya gulung larang muda terus. Nih, ya Allah, gue nanti mau renang juga. Apa, nah, melampaah? Ya, aku melampaah. Ya Allah, Gusti, Teti, Ibu, orang itu. Wih, berturut iya? Terturut-turut, nah, modelnya gue merengnya. Mereng, apa pengen ketemu di seribu? Ah, ketemu, ketemu, ketemu, ketemu, ah, modelnya anakku di sini kalau penting mana tapi ke ketiga 5 pengen dia Saya tak selojakan anakku. Sri Sri, Renee, Duh, Cahayu, anak Perawan, Kilo, ya, Rasa Cegah Cedak Ikan anakku. Karena ya, oh, anak boleh anakku Manopo, hmm, Aku Rukun, Permen, remen Rukun, Tak pergi ya, tak pergi aku ya. tak setuju. apa nang mana aku tahu aku manut yang ya ini tapi ya tak setuju. Ya HP ini dia? Ya Allah. HP ini terlalu mungkin nang? Apa Ya awak Gusti? hp ini tampon tuh? Iya, mau yang ini dia. Ini dia HP paling untuk utang. Tambah ya, yes, ini ya Martin nunggun, nang? Ya ternyata yang apa HP? Ya smartphone yes, nungon ya. Tapi ya smartphone. Eh, tapi tampon. Eh, top pasir berhubung, Iki pengusaha orang pengusaha anakku takon anu, berhubung anu ya bu ya, orang <tuk> <Bu, tuk> senang kok bu, yo yang mana mau kalo HP minta beli kaya HP mung aku kuyo, duit anak butuh anda pakai, tidak aku tidak ngetek ngeteki aku, nggak orang senang orang rasa nus yang penting HP <tuk> Apa iki nek Murah kok Kue yang oleh bujuk kau tenanan orang kok meneluri mobil itu yang meneluri. Kau tak dokter kurang-kurangnya di pangkatnya tiga-tiga kau status kau seng turun-turun kono nyata penting setan. karena dulu sih aku mau kita masa cuk aja kau yang di? kilo, kilo. kilo Assalamualaikum di... Assalamualaikum So allah set itu menung soal anak-anak besi jika mencari lantai langsung rakok salaman-salaman geluk, nah ini ini yang bertambung ini adalah menyadak kopi ini saya mau neng ya Allah pasti patah gak mau kaya ya kan aku jari apa nang si ratu rami itu iya nang uniki boder nang iya seligai konggui kui. si ratu rami seharus apa dia ngomodilmu kaya ono kuin celonong agar celonan celonan celonong mangsa ngomongimah waduhs papa ngomonginan yang orang ku emak dan tonton kamu mau ngeyokan yes Pemurine narenek iya, karena aku ya mau ning, teman. Kilo, mana Kilo kan, anak kamu? Iya, ya pusti sih. mangan ya wis mangan keringis. Iya, aku. Yuk, bisa. Iya, seling ke, dore neno. Kilo, ngapali kue. Awas, mau ngono Hah, ini apa-apa tuh jamur ene nang, ya allah gusti. Nggak kenal karo anakku, temas. Itu yang kenalan nih Oh kenalan? Mangsa neptusia media, popo kena kenalan ya allah. Kenalan nggak? Ini cinta nih. Selamat, selamat, selamat, selamat. Maculene, mau beli, mau beli kayak.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 Ya Allah, ini, tukuh, ini ya, sarungan. Ya, alem, eh, alem, ya, nang ya pinter maamu ya, ibek ya, Kain sa, kelambu sarungan modelmu Anakku menang. Allah maamu, maamu eh, apa maamu lah model yang tidak patung pancoran kudak, Ya Allah menang la, ya sarung sepusi besi si balik berdiri mau ketemu mantuku ya aku pasti mau parah ya cuma parah mana? Anu nang nah, lahirmu paling yo pas anu nang yo, tapi pas semua hal pas yang ngerti ngapain sing orang kok disini Allah, <MortalizuARI> oh, Allah. sini dia Allah oh, ya Allah aku lama lah aku tamu yang orang kok nah aku ya tamu yang tanganan ya aku ya mau ini ngasih aku ndak anak ini ya rumah aneh kok coba-cote kayak guntil ya. Contoh-contohku mau nyemerdeung, bela nung, pertama di Oke. Jadi, mana ini, kok? tutupan ya allah ini siapa mau anak ancem nemen apa Gusti salaman ya. Gusti apa? Tukang hidik. Ya <laughs> ya aku kustika ya eh tujuanmu apa nang? ya harap ngapel kalau ngapelnya orang ini cerona cerona cerona cerona oh salaman yora ngomong-ngomong mau ngomong kapalak, ngomong kapalak, aku yang ngerti Allah ada yang mati di kantong konek orang aku yang rapat ya, rapat ya guduga apa yang ngunik aku ini? ah lu mau apa <suara> sih? wang kowe iki petengan kok rangas kok ngono iki dhuwit ratu dhuwit paling rokok iki wong tuamu kau yang masih kau yang kowe ah lah cok dik sri dik sri dhuwit makane dhuwit tak sri pawon aku apa mau dhewe apa malah tidak anduk, kok alah, saya sana Seng Tintu. Beli nasi gulai itu si lea apa teman? Dia nasi gulai kyu, Seng Soge, Seng bagus, mau sokjak ya, modeli sekoy mau mau menepui sekoy peloko peloko kyu rapatai seneng aku. Seng sana mus Seng Seng Tinti ngomong kartu, ibu itu ibu tak langsung tak tenang. ora kau modeli koy mau menep, ya Seng Tinti anak sokok. Manut lah. Manut, nah ibu eh manut ya tak kayak anak Seng anak ngasro ke lo Seng bi. Toko kayo roto kemei pase si te si te ah, sebenarnya pui rapat tes no, nyata de pui utang kono ke oke, seperti ini kong mei pui di kolektor kau di cingung mei yes, kau enak bengis, kena kenapa nak pui, kau ora, mungkin kau yang nuk pui rapo pos, nah, rapo ya rapo pos yo, yes, penting, yes, penting yo, roto member pase si te rapo pos, yes, ngapir ketuk lagi roto diam, tong oni, mes kono dia ya, masak, masak opo, nopo e, terus oke okay, masak, terus neng ke, neng ke, neng ke, mei pui kono, oh masak anak kerja tak wes, rumah pirang kok. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. aja, ah, wae, kenapa? Aku menaruh utang, menaruh utang mau nggak Anak ini ya, nah aku gitu mantu ya, ya mas ya, so. kok, ya ayu anak anakku ya, kok, nah, anak wajib, ayo. Nganya, disek, kono rasa disek, ya. <tuk> <tuk> yeah. anu yom, mau utang, nah, nah, utang jutaan, iyo jutaan ngerti, kau tak bayar, Gine lo tak bukan si wong uang Takutnya, oh, ya. tak ya. eh, aku kio, eh, lewat ngomong aku ini e kan? Yowes maya, eh, yes, uh, di eh, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, rumah wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak wedo belum. Yowes, anak tak, uh, tak e belum. Mm -mm. Yo si Yo anakmu ayu kuwi. Ayo anakku ayu. Ngene wae nak kuwi nak ulunak nak lunas Nak lunas yo. anakku nak ra gelem yo ra popo tak mungkin tak tolak. Yo Yo Ya sing penting apamu ngomong karo ibumu kono ndang dicatetane iki dadi petuk to. Eh iya Gusti ndak kok ra apa-apa. mak